Halo teman-teman apa kabar semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya amin ya robbal alamin Masih di sekitar aplikasi pinjol ya Dan di kesempatan kali ini admin akan mereview lagi sebuah aplikasi pinjol yang baru saja dirilis pada tahun 2023 ini ya teman-teman di sini admin akan mereview tentang mengajukan pinjaman di aplikasi ini ya Bagi teman-teman yang belum tahu dan penasaran tentang mengajukan pinjaman di aplikasi ini silahkan simak videonya sampai selesai Dan jangan di skip-skip agar teman-teman bisa memahaminya ya Dimana aplikasi ini memberikan kisaran jumlah pinjaman mulai dari 2 juta hingga 6 juta rupiah dengan jangka waktu pinjaman mulai dari 91 hingga 180 hari. Seperti biasa ya, dikarenakan aplikasi ini statusnya masih ilegal atau belum resmi terdaftar di OJK, maka teman-teman jangan langsung percaya terlebih dahulu dengan apa yang terdapat di dalam deskripsinya ya. Di sini aplikasi menjanjikan uh, pinjaman mulai dari 2 juta hingga 6 juta dan tenor pinjaman mulai dari 91 hari hingga 180 hari. Nah, di sini biasanya aplikasi pinjol yang masih ilegal itu hanya akan mengasih tenor pinjaman selama 7 hari saja dan itu pun hanya satu kali bayar ya, tidak bisa dicicil. Oke, teman-teman, untuk aplikasi ini dirilis pada tanggal 9 Januari 2023 ya. Masih dalam bulan ini, sudah didownload download sebanyak 10.000 kali Untuk nama aplikasinya yaitu Dana Kejayaan Uang Online PT Dana Kejayaan Teknologi Dan tampilannya seperti ini ya Kaya langsung saja di sini admin akan mereview tentang pengajuannya ya Nah teman-teman tampilan menu utamanya seperti ini ya. Di sini maksimum loan atau pinjaman yaitu sebesar 6 juta rupiah. Di menu utamanya aplikasi menjanjikan uh, akan memberikan maksimum 6 juta rupiah dan menjanjikan tenor selama 91 hari ya. Nah, sebelum lanjut ke cara mengajukan pinjaman di aplikasi ini. Admin ingatkan lagi untuk teman-teman semua agar mengamankan data-data pentingnya terlebih dahulu yang terdapat di ponsel teman-teman ya Nah jika sudah mengerti dan sudah paham silahkan teman-teman klik segera ajukan Selanjutnya di sini silahkan masukkan nomor handphone untuk mendapatkan kode verifikasi Nah teman-teman, setelah sudah selesai melakukan pendaftaran menggunakan nomor telepon, maka kita akan dikembalikan ke menu utama lagi ya Selanjutnya, silahkan klik lagi segera ajukan Oke, izinkan Nah teman-teman, lagi-lagi di sini aplikasi sudah mendapatkan informasi pribadi admin ya Padahal sebelumnya admin belum pernah melakukan pendaftaran di aplikasi ini. Baru pertama kali ini akan tetapi pihak aplikasi sudah mendapatkan info pribadi admin ya. Di sini admin langsung diarahkan untuk mengisi informasi bank ya. Mungkin teman-teman juga akan mengalami hal yang sama jika mengajukan pinjaman di aplikasi ini Di sini tanpa KTP, tanpa data pekerjaan, dan tanpa kontak darurat Kita akan langsung diarahkan untuk mengisi informasi bank ya Selanjutnya di bawah ini silakan teman-teman pilih nama bank Silakan isi nomor rekening bank Nah, di sini aplikasi memberikan jumlah pinjaman yaitu sebesar Rp1.600.000. Durasi pinjaman di sini aplikasi hanya memberikan selama 7 hari saja dan itu pun hanya satu kali bayar ya, tanpa bisa dicicil. Selanjutnya di bawah ini aplikasi juga akan memberikan bunga yaitu sebesar 560.000 rupiah Jumlah sebenarnya sebesar rp rupiah Jumlah pembayaran 1.600.000 rupiah Oke teman-teman untuk pinjaman 1.600.000 rupiah ini Ternyata kita hanya akan dikasih rp rupiah saja ya untuk bunganya di sini dipotong terlebih dahulu oleh pihak aplikasi. Nah bagi teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman di aplikasi ini silahkan dipikir-pikir terlebih dahulu sebelum melanjutkan pengajuannya ya, dikarenakan di sini bunganya sangat besar sekali. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa di sini untuk pengajuannya hanya simulasi saja ya, admin tidak akan melanjutkan untuk meminjam di aplikasi ini admin juga hanya sebatas mereview saja ya agar teman-teman bisa tahu tentang aplikasi dana kejayaan ini nah jika sudah e, mengetahui tentang aplikasi ini dan teman-teman ingin melanjutkan pinjaman silahkan klik menyetujui pinjaman selanjutnya kita akan diarahkan untuk verifikasi wajah ya Oke teman-teman, di sini pengajuannya sudah selesai. Silakan klik lanjut. Nah, di sini informasi pinjaman yaitu sebesar Rp1.600.000, durasi pinjaman 7 hari, tanggal pengajuan 2023 bulan 1 tanggal 23. Oke teman-teman, dikarenakan di sini hanya simulasi saja, admin pun tidak menggunakan data pribadi untuk pengisian nomor rekening banknya ya maka di sini sudah pasti pengajuan admin ditolak oleh pihak aplikasi. Ini hanya sebagai simulasi atau contoh saja untuk teman-teman agar tahu cara mengajukan pinjaman di aplikasi ini. Oke, semoga review kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Nantikan terus video-video selanjutnya dari admin. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.